kan Nah, apa yang susah? Sehingga yang namanya presentasi itu yang dibutuhkan adalah repeating, pengulangan, pengulangan, pengulangan, pengulangan. Salah enggak apa-apa. Ya? Salah enggak apa-apa. Kalau perlu cari orang yang asli yakin tidak akan mau menjalankan bisnis saja. Jadi buat latihan presentasi. Ya? Kalau orangnya enggak mau kan ada santai saja Ya, apa yang susah? enggak yang susah di sini. Ya, posisinya anda telah memilih. Makanya anda perlu ngetes. Kenapa harus ditinggali pakai informasi? Anda kepingin mencari orang yang tipikalnya mau belajar. Nah, setelah dua hari ditelepon Assalamualaikum Bunda. Oh iya, gimana Bunda? saya nanti sore mau ke rumah mau ngambil paket info kira-kira sudah dibaca dipelajari Aduh nggak sempat Aduh gini Aduh gini ya sudah Aduh sayang Bunda ini mau saya pinjamkan untuk ngetes jangan ya sudah bunda nanti tak cari ambil lagi tiga hari lagi gitu. cek dulu Gimana Bunda, nanti sore terpaksa harus saya ambil karena sudah ada yang mau pinjem gitu. Kemarin ada yang nanyain gitu. Aduh mohon maaf ya Bunda ya, nanti sore saya ambil ya Bunda. Lihat responnya. Aduh mbok jangan sekarang. Udah lah malam tak, tak baca lah. Aduh gimana ya, sebentar ya Bunda aku tak nilpon, pura-pura nelpon teman temannya. Terus telepon lagi gitu kan. Aduh, Alhamdulillah, Bunda enggak apa-apa, Bunda, tapi bener ya, Bunda ya, bisu suri ya. Ya, saya bengi tak begitu gitu. Nah, itu untuk ngetes ya kan, berarti kalau lagi sudah seperti itu aja enggak, enggak, enggak membaca ya, sudah eksekusi. Mohon maaf, Bunda, pakai teleponnya saya ambil, uh, nanti lain waktu saya akan pinjami lagi. Udah, Anda itu kayak orang punya jiwa yang besar gitu loh, jangan. Bunda, mbok gabung bunda, ya Sudah gra gratis aja lah gratis, gratis, gratis juga. Segitunya itu loh Anda itu apa ya dulu waktu Anda buka perusahaan jadi jadi tenaga apa jadi manajer personalia segitunya nyari nyari tenaga kerja, ya di syarat tenaga kerja lulus sarjana, eh yang datang lulus SD. Buk, kamu sarjana. Kamu tuh cantik,mu tak terima. Tapi Mbok sarjana, ya sarjana ya. <tuk> <tuk> tak, tak tunggu, tak tunggu. <tuk> ya sudah kalau nggak memenuhi syarat, yang naik yang lain yang lain masih banyak. Itu. Jadi itu yang harus anda percontohkan ke jaringan anda. Jadi suatu saat kalau jaringan anda itu kebetulan prospeknya itu tipikal seperti itu kasih tahu, ya apa, apa, itu kalau masuk itu malah ngiripiripetin kribit kamu, orangnya nggak mau belajar, orangnya manja, orangnya kepingin dilayani, bu, kamu pusing kamu untung dia itu nggak mau, coba kalau kamu mau pusing, ya, tapi bagus, tidak apa, apa, hanya mau aja, nanti saya lihat kayaknya sebenarnya dia itu kepingin jalanin, di bisnis dirinya butuh cuma mungkin perlu waktu, ya kayaknya lagi nggak lagi enggak harmonis sama suaminya, lah, jadi lagi pusing gitu, jadi enggak bisa mikir bisnis yang baik ya. Oke, okay, next mana data nama yang lain ya? Ini siapa ini kira-kira? Kira-kira siapa menurut kamu nih? Gimana ya? Yaudah, bikin janji lagi sama tiga, nanti kita akan uh, presentasi lagi. Nah, segitunya upline itu untuk mentransfer ilmu ke lapangan untuk memperlihatkan contoh yang benar. Itu segitunya orang itu membangun aset di, di, di bisnisnya itu marketing Dulu waktu saya presentasi Pak Iksan adalah saya kan Pak Iksan bukan sponsor saya langsung. Pak Iksan dulu uh, hobinya otak-otak komputer, otak, otak laptop. Saya juga kebetulan uh, laptop saya rusak, saya ke bengkel dan saya presentasi orang bengkel itu dan salah satu daftar namanya di situ saya akhirnya dia join. Kemudian salah satu daftar nama itu adalah Pak Iksan Puti Santosa. Soboki okay, Pak ini guru, anu pegawai isi, terus dia juga suka dagang elektronik komputer seperti ini. Uh, teman baik, ya, teman suswe gitu, ya udah, uh, kapan janjian janjian kita ke rumahnya. Nah, akhirnya seminggu berikutnya janjian ke rumah, saya dampingi, apalanya Pak Iksan, lalu saya, yang mempersenasi Pak Iksan adalah saya. Ya, di, rumah, di rumah yang dulu yang lama itu ya, ulangnya lama saya presentasi, saya ore-ore, saya kasih pajalah, selesai, saya follow up join jadi, belum tentu dolen anda langsung yang menjadi inti anda tapi, anda bisa menggali daftar namanya sampai menemukan kapal e, kapal emas dan yang terjadi sekarang lewat teman saya yang Uh, service komputer itu, ya sampai sekarang nggak jalani bisnis cuma tutup poin aja. Tak suruh ke pertemuan nggak mau. Untungnya saya dikenalkan. Itu hasil kerja di kedalaman, hasil pendampingan saya dalam menjalankan bisnis ini. Ya, kemudian uh, dua-duanya tak undang ke pertemuan, ternyata yang paling rajin adalah Pak Iksan. Ya, jadi yang paling rajin ke Pak Iksan ya sudah akhirnya saya building depth turun di kedalaman Tek langsung Pak Ihsan saya dampingi. karena apa? saya menemukan core, saya menemukan orang yang serius menjalankan bisnis ini maka waktu saya saya alihkan ke di kedalaman ya, jangan menyerahkan orang-orang inti kepada upline yang tidak core bahkan nih anda punya doline nih, anda A punya dolen B dia punya doline C C ini aktif, lalu anda ngejar-ngejar si B, kamu itu lho minyak <tuh> tulen aktif boya sering dimainin boya sering didolanin boya sering dipinjamin buku boya sering gini boya sering gini boya sering gini ini, ini orangnya ini bukan tipikal distributor inti ya gak bisa malah kadang-kadang sering kali apa dia ya merasa merasa rendah diri karena apa waduh dolan kusing serga dolan kusing gini jadi malu, udah dikasih motivasi gini-gini akhirnya dia tidak nyaman ya sudah, anda tidak bisa memaksakan B untuk mendampingi si anda harus turun sendiri karena anda tahu bahwa C ini potensi ya nah itu pentingnya anda melakukan pendampingan di lapangan kan di dalam sisi perjalanan kan anda bisa gelena-geleni ya enggak bisa mengetahui kualitas dolin Anda, bisa mengetahui impiannya apa. Mbak, jenis kan kok tertarik dan nah, alas, alasannya apa? Gitu yang penting yang ditanyakan itu. Ya, Kemudian, langkah yang kedua, presentasi yang kedua adalah Upline memberi contoh, donlenya dilibatkan untuk membantu. Eh, kemarin kamu kan pakai kristalik toh. Nanti cerita ya sama prospek ya. Jadi pada saat Anda presentasi, lalu produknya Anda lempar ke dolen Anda, biar dia melatihan ngomong, ya, bicara tentang pemaikan produk, ya, Anda juga bisa lihat. Kemudian setelah selesai, upline jangan lupa, uji, oh wah gini-gini pintar ngomong, terus tadi kamu ngomongnya menarik loh, bunda, bunda itu sebenarnya pinter loh presentasi, saya yakin kalau bunda itu rajin seperti ini, wah jadi master presentasi itu ya, ya itu di, dipuji ya dia akan senang dan berdiskusi lagi, kemudian pendampingan yang ketiga sudah mulai anda lepas downline, ya kamu kemarin kan sudah lihat toh, darah saya prestasi simpel toh, nggak ada 10 menit toh ya bunda ya sekarang, uh, cari yo, cari prospek yang yang mungkin apa namanya, menurut kamu tuh kamu bisa jelasin ke mereka nyaman iya bunda aku punya teman SMP nih kayaknya dulu dulu sahabat aku gitu kan, ya weh saya janjian ketemu, nah begitu janjian ketemu anda sebagai upline biarkanlah downline baru anda yang present pasti, anda mendampingi kalau ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab, anda yang tampil di situ ya. kemudian kemudian uh, Langkah yang keempat atau pendampingan yang keempat, andai uh, donlen anda presentasi, aplenya melihat, aplen mengucap, langsung senang, lalu berdiskusi sampai lima tahapan, yaitu apa? Donlen membantu donlen anda dampingi, donlen anda sudah mulai mendampingi donlen dan anda mendam mendampingi. Lama ya kayaknya prosesnya? Iya. Pembangun pondasi itu memang lama, tapi begitu pondasinya kokoh, bangunan itu akan berdiri cepat sekali. Ya itu dulu yang saya lakukan kepada Pak Iksan. Lama meloninya lama, tapi begitu pondasinya jadi tak ditinggal, nggak pendampingan sudah dua berjalan sendiri.